Selamat datang di restoran Jepang Kiki. Ada beragam masakan Jepang yang lezat. Ayo kita lihat. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Ini menunya. Mari kita cari tahu apa yang ingin dimakan para tamu. Udon. Mi udon adalah mie Jepang khusus yang lembut, bergizi, lezat, dan mudah dicerna. Oleh sebab itu, mie udon disajikan sebagai makanan sehat untuk anak-anak. Rebuslah mie. Mie udon terlihat tebal tetapi rasanya lembut. Buatlah Kaldu Mari kita siapkan rumput laut kering terlebih dulu Mari kita rebus bonito flake kering. Kita dapat membuat kaldu yang lezat dengan menggunakan rumput laut kering dan bonito flake kering. Tambahkan garam. Tambahkan kecap. Tambahkan mirin Mirin adalah anggur memasak Jepang Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Cikua Cikua Jamur shiitake Wow, semangkuk mie udon ini pasti lezat Saya minta maaf, hidangan ini bukan pesanan Anda Tetapi rasanya juga lezat Ingin mencobanya? Selamat menikmati Terima kasih banyak, semoga hari Anda menyenangkan.